Pihak berwenang di Kolombia bekerjasama dengan para mitra di Panama dan Amerika Serikat telah menyita 5,4 ton kokain senilai 185 juta dolar AS. Demikian disampaikan Angkatan Laut Negara Andes pada Rabu 14 Juli. Narkoba itu ditemukan setelah sebuah perahu motor cepat melarikan diri kembali ke perairan Kolombia setelah terdeteksi oleh otoritas Panama dan dikejar oleh anggota penjaga pantai Kolombia. Setelah pemeriksaan rinci di darah tersebut, anggota penjaga pantai menemukan kapal yang mencurigakan dengan 81 karung di dalamnya dan 147 karung lainnya yang tersembunyi di vegetasi sekitarnya, yang kesemuanya berisi kokain. Narkoba itu milik geng kriminal Klan Del kata pihak berwenang. Kelompok ini dipimpin oleh Dairo Antonio Usuga yang dikenal sebagai Otoniel, tersangka penyelundup narkoba paling dicari di Kolombia pudimos llegar a contabilizar con el pesaje oficial que se hizo de la incautación de un total de 5.463 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Quiero que entendamos la dimensión de esta incautación. Esto equivale específicamente a 185 millones de dólares que dejaron de recibir las finanzas del Clan del Golfo Al servicio, el bandido, alias meskipun telah berpuluh-puluh tahun memerangi perdagangan narkoba kolombia tetap menjadi salah satu produsen kokain terbesar di dunia dan menghadapi tekanan terus menerus dari Amerika Serikat untuk mengurangi panen dan produksi narkoba yang telah lama mendanai konflik bersenjata internal kolombia